Nama saya Muhammad Kaisa Akran. Saya berumur sekarang 16 dan saya sekolah di SMA Negeri 91 Nama saya Iqraduya Dian, umur 16 tahun dari SMA Negeri 1, Kota Jambi Oh Nama saya Galangkangen Gotera Umur saya 16 Saya sekolah di SMA 1 dan Nama saya Sage Muhammad Abdullah Umur 17 tahun Dari SMA Negeri 48 Jakarta Nama saya Yudhistira, umur saya 15 Saya seorang homeschooler Nama saya Gresilia, saya berumur 16 tahun Dan saya bersekolah di SMA Kristen Petra 2, Surabaya Nama saya Rafi Taslam Umur 15 tahun sekolah di SMA Negeri 1 Kebumen. Perkenalkan, nama saya Diak. Umur saya 14 tahun, sekolah di Homeschooling Perisai. Kalau yang paling menyenangkan pada saat mengerjakan soal-soal di Project Euler, karena untuk mengerjakan cukup menantang, dan jika jawabannya benar, saya merasa ada kepuasan tersendiri. Kemudian, saya merasa bahwa Project Euler itu seru untuk dikerjakan. Ini menjawab soal-soal Project Euler, karena saya, saya tidak tahu ada Project Euler sebelumnya dan saya menganggap soalnya itu memang seru-seru. Saya sudah menjawab 51 soal Project Euler. Jawaban kelima 51 saya dapat pas lagi liburan di villa dan di sana pas semuanya lagi tidur, saya tiba-tiba teringkat jawaban solusi untuk soal nomor 48 dan itu saya langsung bangun dan saya ketik saat itu juga dan berhasil. Mengerjakan Project Euler karena tantangannya mirip seperti matematika tapi menariknya kita harus mengerjakannya dengan coding, di Project Euler itu maininnya mainin main, innya, main logika. Kalau besok kode itu sekitar jam 9 sampai jam 3 sore, jadi aku bisa ngerjain soal-soalnya. Tergantung tingkat kesulitan programnya sih, e, tingkat kesulitan soalnya, jadi kalau ya so soal yang susah, mungkin bisa menghabiskan satu sampai dua jam. Cuman problem 10 yang butuh waktu yang lama. Dan karena itu, karena awal-awalnya saya problem 10 pakai teknik brute force, yaitu mencoba semua angka apakah itu benar atau salah. Nah, karena itu saya belajar namanya prime shift. Dan prime shift itu konsepnya justru lebih cepat daripada metode brute force. Karena saya pengen program ini jalan dengan cepat dan dapat so dapat hasilnya langsung.